Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali bersama Bang Winnie di channel YouTube Diva TV yang akan mengabarkan informasi terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat seluruh dimana kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ya Tentunya para sahabat, ya kita mendapatkan kabar spesial bahagia banget Alhamdulillah untuk Lesti Lentera, official musik video single terbaru dari Lesti Kejora ini sudah naik kembali menjadi posisi 4 di trending untuk musik. Ini sesuatu suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan banget persahabatnya. ya. Alhamdulillah kekompakan, kesulitan dari fans sejati selalu kompak untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Info ini juga kita dapatkan dari Uncle Leslie. Bilaran, Uncle Leslar. ada kalimat Gibson yang dituliskan: "Bisa yuk, Les Lover sampai pucuk gaspol terus ya di channel YouTube 3D Entertainment tuh. Ini himbauan juga nih untuk kita semua: kita harus wajib kompak mendukung karya-karya terbaik dari Leslie Kejora, dan tentu di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan." Ya, ini dari akun Ricky Putra Paulu mengatakan Ayo semangat streamingnya gas sampai pucuk Yuk persahabat ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun Sulihasu 775 Di Dubai udah masuk trending 28 Wow, seming Singapura 17 katanya tuh Emang luar biasa banget persahabat ya Trending di berbagai negara juga ini suatu kebahagiaan Suatu kebanggaan kabar baik yang kita dapatkan Mudah-mudahan bisa trending nomor 1 Amin Dan berikutnya juga persahabat ada unggahan terbaru dari Kobas Basuki Surojo ini mengunggah sebuah postingan foto Momen kebersamaan dengan Leslar di acara semalam Dalam acara Welcome BBL Wow Kobas ini adalah salah satu orang yang sangat tentunya berarti juga nih buat Lesnar Mudah-mudahan KOBAS selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Di postingan ini juga, tentu KOBAS menekan sebuah kalimat yang luar biasa: "Welcome, BBL Muhammad Leslar Al-Fatih. Bilar, semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Selamat ya buat Kakak Rizky Bilar, dan Dedek Lesti dikejar sukses, bahagia, dan banyak rezekinya." Ini adalah doa yang sangat tulus, diberikan oleh kobas untuk Leslar. Bersahabat, ya, mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan. Kita semakin bahagia karena banyak sekali orang baik, orang hebat yang mendukung dengan tulus kepada Lesti Kejora, Rizky Billard, dan keluarga besar. Di postingan ini juga, tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Ada Tepe Tri Karlina yang ikut mampir di kolom komentar bersahabat. Fitri menuliskan sebuah kalimat, "Alhamdulillah, terima kasih banyak, Kobas, Ed Basuki Surojo selalu sayang sama kapal kesayangan kita. Wow, masya Allah banget ya, Teh Fitri. Selalu membuat kita bahagia dan bangga. Mudah-mudahan tentunya dukungan selalu banyak dari orang-orang baik. Amin ya Rabbal 'Alamin." Ada juga komentar lain diberikan dari akun fans Sejati Leslar. Yakni dari akun Instagram Rossi, Anes 24, Amin Yarop, dan semoga hubungan Kobas dengan Leslar family selalu terjalin dengan baik, semakin erat tali persaudaraannya. Amin. Yuk, sama-sama kita kompak selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan. Dan tentunya, persahabannya kita juga harus berterima kasih kepada kobas yang selalu mensupport, yang selalu mendukung untuk Dedek Elasti dan Kakak Rizky Pilar. Selain kobas, kok ya, kita juga mendapatkan kabar bahagia dari Tio Santi. Wow, omanya Abang El akhirnya jengukin ke rumah Leslar nih persahabat ya masya Allah pagi ini kita dibuat bahagia banget baru saja mengunggah sebuah postingan foto terbaru Katya Santi bersama Dede Lesti dan abang L ada sebuah kalimat juga yang dituliskan Welcome to the world of mios love bundle of Chai. wow Muhammad Leslar Ar Fatih katanya tuh <laughs> Muhammad Leslar Ar Fatih bilar ini adalah suatu kebahagiaan, suatu kebahagiaan untuk kita semua, pecinta Leslar. Hingga di postingan Kak Tio ini juga ada komentar dari Dede Alasti yang menyampaikan dengan kalimat Oma sambil memberikan love hitam. Ini dukungan yang tulus juga dari Kak Tio Santi untuk idola kesayangan kita. Akhirnya, Mami... Akhirnya nengokin cucunya juga bersahabat ya Masya Allah gemes banget Abang El Lagi bobok digendong oleh Om Matias Santi Mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kedua orang tua Dan menjadi kebanggaan banyak orang Tentunya doa-doa baik kita selalu aminkan Yuk mudah-mudahan idola kesayangan kita juga Rumah tangganya diberikan kebahagiaan Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dan ini juga ada kabar bahagia, tentu ini penting banget untuk kita semua spesial dari l2w.id yang tentu menginfokan cara untuk mengabaikan headers, tip mengabaikan headers, perhatikan yang pertama kalau ada komentar buruk langsung abaikan yang kedua, selalu tonton video yang bikin adem hati itu persahabat Dan yang ketiga, jangan balas setiap kata-kata yang bikin hati panas Yang keempat, ingat, jaga, jaga jari, jaga hati, jaga untuk tidak menyakiti Itulah tips untuk mengabaikan haters persahabat ya Tonton yang adem-adem saja, fokus ke trending video persahabat ya Jangan kemana-mana <laughs> Abaikan saja haters dan sahabat ya. yuk sama-sama kita kompak saja mendukung yang terbaik, karya-karya idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan baru, kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhanya seputar Leslar tentunya.